gacha bang menang, bagus, ya bagus <laughs> ayo ganti lagu, lagu boleh lah. biji atau dua biji Nya... Terihai. Kemarin habis di Miko ya Bang ya? habis. Berapa kemarin? 130 lebih. Gila sampai 100 lebih lanjut. <tuh> nah, ya. Temanku aja Kalo sampai, sampai ini 200. Temanku sampai sepak Oh, oh sampai sepak <tuh> Iya. Hari-hari. Kan kami kan gaca sama -sama. gacha sama-sama. Gacha barengan, cuman masing-masing ya, ya, di live stream Diting gitu. Jadi mereka tahu, oh ini banyak pironya disuruh spark aja jadi sering kayak gitu Dia tuh kayak yang tahu, oh ini Ini anas, ini akun, rajin top up kan Jadi gitu, di tuh Di terus Mending tiap anug gacha kali ya Ini aku pakai nih Teori baru Teori baru Oke, teori lagu sial guys Pertama di sini dulu di sih misalkan beneran dapet bintang tiga nah biru pencet-pencet dulu mas ininya masih, masih pagi bang Ini udah sore mas Udah sore Masih pagi Udah Udah <laughs> Udah ngasih. Nanti malam, Oh iya Kampian kan ini Wilayah waktu daerah mana gitu ya Masih pagi di Mars <laughs> Kelas 3 main lah Udah mau SMA Eh, saya udah mau pulih iya Tidak Mas, 10 aja kayaknya Nah, bening Apakah Serika, Mas? Ya oh, bukan Serika Serika lagi Dihantui Teori sesama Gahena sama enggak enak nah na, ini nih Ya enggak Degao sareta Nah. Sudah dapat lagi. Nene nene nene. Omate in. Enggak <gifat> bagus. Ah, anti arahnya juga kena toh. Kan? Ring, ring. Pasti oh, ada, belum datang. 言葉 Iya. Yeah. <laughs> Ma ini Ya, yeah, biru lagi Ya, 30 lah. 10, ayo. Ada di 10 kah? Oh enggak ada ramalnya mana ini? Mana enggak open mic <laughs> Sapi kayak mana sapi? ya gambar sapi? Lagi makan mas apa oh, itu gambar apa? Enggak tahu Pekin <laughs> Loading, ada loading Iya yeah! apa nih <laughs> <laughs> apa nih <laughs> apa nih <laughs> mas, apa ini astaghni, astaghni, astaghni, astaghni, astaghni, astaghni, astaghni, astaghni, astaghni, astaghni, astaghni, astaghni, astaghni, ini ketiga ini keempat ini keempat nah ini ini, ini. apakah Gehenna? yaaah <laughs> oh bukan. bilangin kok <laughs> <laughs> aduh aduh hmm. yuka Laju, yuka tukang ini tukang TB di Peroro Back to back Back to back to back Asum Bing Tidak ada ah. <laughs> Biru ini Iya yeah. nah, Udah boleh ngomong Hehehe Yang menanyi Kunfaya lagi, lagi Kun Jangan samil makan juga <laughs> Dan mulai kun ini dan mulai bukan ekonomi, atau bukan ekonomi, atau bukan ekonomi, atau bukan ekonomi, ikon saya akan segera pergi pasang si Hina mas kan sekretarisnya. Oh sekretaris. Aku dapat kah Hina? Oh neng dapat. apa ya, sih? Biru pula oh, ah. <laughs> Gak mungkin. Millennium Academy Otose Kotama. Penjelasan penjelasan yang Masih biru terus dari tadi. Nah, baru mulai kuning. Oh, Oke, okay. mulai gak enak. Tapi beda. Nggak anu. jangan paksain. <laughs> Biar ini kan orang tuh. Wah oh, dapet ini kan Jadi terus full <laughs> Kalinya dapat malah ano, dupe kan. Jarang dapat. tuh pecah gitu string tidak Ring. dapat Mantap sekali terima kasih Yo Star eh Yo Star next one Thank you Thanks Oh yeah, iya tidak dapat gua yeah. dapat dua aja. ya naik bintang <laughs> dua ya keren naik Kuning, Bukan, apa namanya? Binah dulu aja. <laughs>